Halo, walaupun ini langsung sekali belum yang ini kita lupa video videonya, Daud singa, subok nih dan sobat, biar pemerkut saya bisa matiin, Daud singa ya, <hesitation> foto nih, karena sehari kita, biar aku tinggal menikah, biar perang nanti bisa matiin, biar perang dia, gimana biar perang pun yang go, langsung dia, dapat gimana singa Jenut dong famian, jenat. Nunginan saya ni mo. Jadi, awal tu dia topani ramen. Siapa dia perempuan sorang, dia perempuan yang nak. Betul lah, adik. Siapa yang nak play ni bos? Jok, so mai bodin Bangga, nomel, pasti. Kok kekam? Eh, hitam. kamu kemon, Mohon Apa ya? Ini ah, Jadi, Kamu enjoy kayaknya, kamu, jadi ada Tidak ada Kure Giee, mau ada Tidak